Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar semuanya Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat Saya doakan semuanya dalam dipermudah urusannya dan diperlancar rezekinya Amin, amin, amin Terima kasih telah mengklik video ini Dan terima kasih khususnya spesial kepada teman-teman yang sudah klik subscribe Dan bagi yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe Oke okay, kali ini saya mau sharing atau berbagi yaitu bagaimana cara aktifkan fitur Instagram Shopping. Jadi di sini teman-teman Instagramnya harus akun bisnis ya. Oke okay, uh, langsung aja Instagram Shopping ini adalah fitur terbaru dari Instagram. Ya bagaimana caranya? Oke okay, langsung aja perhatikan sudut kanan ada tiga garis. Nah, ini kebetulan ada notifikasi angka satu warna merah itu kita klik oke okay, kita klik langsung bagian lihat bagian terakhir eh bagian bawah itu ada pengaturan atau bahasa Inggrisnya setting kita klik ya pengaturan ya akan muncul tampilan seperti ini itu kalau akun bisnis ya perhatikan teman-teman ini yang nomor tiga ya eh, di bawah notifikasi bisnis itu berbagai macam ya Ada yang kreator, ada yang bisnis Dan ini sudah Teman-teman sudah setting ke bisnis Oke setelah Ini sesuai dengan bisnis Langsung kita scroll ke atas Oke Ya udah bisnis ya 1, 2, 3 di bawah notifikasi bisnis Kita klik bisnisnya Oke Ini sudah ada tampilan berikutnya Ini ada yang tulisan berwarna biru Siapkan Instagram Shopping nah, Langsung kita klik Siapkan Instagram Shopping Ya Ini adalah langkah Atau ajuan pen, uh, aju, apa Langkah untuk peninjauan akun Demi jama, demi menjaga keamanan Seluruh proses peninjauan Untuk pemerintah shopping dilakukan oleh manusia Ya kita klik Mulai Nah ini kita disuruh Uh, terhubung ke akun Facebook, ya hubungkan akun Facebook Anda. Peninjau peninjauan biasanya memerlukan waktu beberapa hari, bahkan kadang dapat memerlukan waktu yang lebih lama, ya. Kena dasar itu tadi. Oke, okay, hubungkan ke alaman Anda. Karena saya menggunakan S. Hmm. Ya ini contoh aja ya. Uh. Salah aja, ya. Ini contoh, kita klik selanjutnya. Jadi, teman-teman sudah punya fanspage sesuai dengan bisnisnya atau sesuai dengan eh, instagramnya Oke, okay. ini tambahkan produk Anda. katalog Anda merupakan inventaris produk yang akan Anda jual. Ini buat katalog baru, ya. Masukkan situs web Anda. Ya, katalog. Kalau yang sudah ada katalog, kalau belum ya <coughs> silakan buat katalognya. Ini ada hubungkan katalog Anda, kalau misalnya di Facebook silahkan dihubungkan ke katalog Facebook. Ini ada banyak pilihannya ada di toko Facebook juga. Oke, okay, jadi teman-teman, ini adalah proses. Nanti setelah selesai katalog, itu nanti ada proses peninjauan. Jadi peninjauan ini atau permohonan ya untuk peninjauan Jika setujui maka bukalah pengaturan profil, pilih bisnis dan klik shopping Jika pelaku bisnis tidak dapat menemukan pilihan shopping pada penuh bisnis pengaturan Besar kemudian akun tersebut masih dalam proses peninjauan Atau permohonan untuk mendapatkan Instagram shopping ditolak lalu kalau misalnya disetujui klik selesai, tekan selesai dan pelaku bisnis dapat langsung menggunakan teks shopping dalam postingan postingan mereka. jadi teman-teman kalau misalnya sudah selesai kita tinggal menunggu waktu aja ya teman-teman tinggal apa ngeceknya di pengaturan profil pilih bisnis dan klik shopping nah, jika tidak menemukan pilihan shoppingnya pada menu bisnis di pengaturan besar kemungkinan akun tersebut masih dalam proses peninjauan atau ditolak oke okay, itu dulu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe dan silahkan uh, di sharing video ini kepada teman-teman sehingga bisa mendapatkan manfaat yang sama